Sudah membuatku kehilangan akal. Anak yang dulu tidak pernah bangun pagi, sekarang malah bangun sangat pagi. Ibu, setelah sekian lama aku bisa tidur nyenyak. Lalu pergi ke kamarnya nenek? Iya, aku juga pergi ke kamar penyihir baik hati. Hari ini aku melihat semua orang tidur. Kau masuk ke kamar penyihir baik hati? Iya. Tidurnya nyenyak. Kenapa kau menutup tirainya? Sinar matahari menyentuh wajahnya dan mengganggu tidurnya. Jadi, aku menutup tirainya. Aku tidur di sini. Aku juga kena sinar matahari, tapi kau tidak menutup tirai untukku. Entahlah kau tidak ingat Kau berubah? Hah? Jangan main air lagi ya. Ah tidak, Nenek. Aku besok mau main air lagi. Dasar <tik> anak ini. <tik> Tak penyihir baik hatimu untuk menyisir rambutmu Baik nenek Biar aku saja, aku baru saja akan menyisirnya Anandi itu ibu kandungnya Dia bisa menyisir rambutnya, jangan cemas Jika mereka tidak habiskan waktu bersama, bagaimana bisa saling mengerti Itu yang kita inginkan bukan? Gerekan malaikat bagi kami. Apa kau tahu? Selama sebelas tahun ini, hanya satu harapanku. Aku selalu berharap Anand bertemu dengan putrinya. Walau aku memuji dan berterima kasih padamu, itu tidak akan pernah cukup. bagiku ingelang dari iparku yang kuanggap sebagai kakakku sendiri yaitu ibu keponakanku Fasan selama ini tidak pernah kuberikan cintaku. menurutku tidak ada yang pantas Selain dirinya Tidak Bu, aku tidak bisa menerimanya Jangan ditolak Tidak Bu, tidak. Jangan ditolak Akhirnya jiwaku bisa tenang Ayo kita berdua ke bawah Kita bertiga yang berpuasa harus mempersembahkan bunga bersama tidak mau Tidak Atau aku akan selalu ingat Niboli bukan putriku Tapi putrinya Anandi Cepat sedikit, hei cepat, aku sudah lapar, hei cepat maju, hei kenapa lama sekali, ayo maju, hei kami di sini lebih dulu, apa kau penguasa di sini? Sampai kau harus mendapatkan makan lebih dulu, hah? Memangnya kau pikir bisa makan sebelum kami? Kami makan dulu dan kau makan sisanya. Kau mengerti? <tuh> Inilah akibatnya, mengerti? Aku hanya takut pada diriku sendiri. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa membuatku menjadi tunduk. Aku lebih memilih untuk tidak mau makan makanan sisa. Jadi aku lebih memilih untuk kelaparan. Karena beberapa hari lagi aku akan bebas dari sini sebentar lagi aku akan bisa menikmati makanan enak buatan ibu sendiri pulang aku bisa menikmati semuanya tapi kalian akan terus makan makanan sampah di sini dan memikirkan aku yang makan enak sementara kalian masih di tempat ini oh ya apa istilahnya hewan kalian mirip dengan hewan jika dilemparin makanan pasti akan langsung kalian sambar ramai-ramai tidak seperti kalian Itu makananmu Habiskan Cepat Ayo tunggu apa lagi Ayo cepat Ayo tunggu Hewan Ayo dimakan Ayo makan Ayo cepat Kau sebut kami hewan? Kau ini sebenarnya ingin tiada ya? Lalu kau mau apa? Ha? Jadi kau ingin tahu? Lepaskan bajuku Tidak Ayo lepaskan Tidak ulangi sekali lagi Lepaskan Kau mau apa? Hah? Kurang aja kau hey, aku, aku gak aku. bisa apa Gak <tuk> ya. <tuk> bisa apa <tuk> Hei <berhenti. tuk> Apa-apaan kalian? Selalu terima laporan tentang kalian bertiga. Apa kalian pikir ini rumah kalian dan kalian bisa berbuat seenaknya di sini? Dengar, jika ada laporan tentang kalian lagi, maka aku akan memberi kalian pelajaran yang setimpal. Jangan macam-macam di sini. Cepat pergi! Ayo pergi! Tidak usah dihukum. Mereka pelajaran Tunggu beberapa hari lagi Karena aku adalah mimpi burukmu Dia ingin makan masakan ibunya Tapi caranya bagaimana Dia bisa makan kalau dia bebas Dan aku tidak akan Membiarkan dia bebas Memangnya kau mau apa? Memegang kakinya agar dia tidak bebas Aku tidak akan pegang kakinya akan patahkan kakinya. Aku juga akan melakukannya. Kita harus mencari cara agar dia tetap mendekam di sini untuk selamanya. Dia menyebut kita hewan. Sipir si juga harus diberi pelajaran. Dia memarahi kita di depan yang lain. Dia merusak reputasi yang kita pertahankan dengan susah payah. Sudah jangan takut. Kesempatan akan segera tiba. Kalian harus bersabar. Kita akan cari tahu bagaimana caranya. Aku tahu, aku dapat ide. Bagaimana kalau kita jebak sipir dan kundan bersama-sama? Ah, maksudmu sekali lempar, kena dua sasaran? Hmm, pasti seru. Ibu, mana sisirnya? Aku mau menyisir sendiri. Kenapa ibu menyisir rambutmu tiap hari? Kenapa sekarang tidak mau? Hmm? Ibu mengoleskan terlalu banyak minyak. Aku tidak suka, Bu. Kau mau pergi ke pesta ulang tahun atau ke sekolah? Biar ribu saja Penyihir baik hati mau menyisir rambutku uh, Ya, kemarilah Kenapa kau menyebut ibuku penyihir? Kapan aku memanggilnya penyihir? Aku memanggilnya dengan Panggilan penyihir baik hati Tapi kenapa? Maksudmu apa? Dia memang baik Aku harus panggil apa lagi? Kami waktu itu bertemu di pohon beringin. Itu rumahnya para penyihir. Jadi aku pikir dia penyihir. Hmm, ibu, aku tidak mengerti kata-katanya. Ibu sisirkan rambutnya biar aku sisir sendiri. Sifam, bukan begitu, Nak? Dai si tunggu. kan rambutmu dua atau satu kepang saja hmm? atau dikuncir saja Terserah kau saja penyihir baik hati apa saja boleh Nah kau suka <tư> aku suka <tư> <tư> <tư> <tư> baik hati aku pakai kerudung kerudungnya bisa jatuh nanti lalu tidak usah pakai kerudung kau tidak perlu menutupi kepalamu tapi aku selalu pakai kerudung di jalan. ibu mertuaku selalu marah kalau tidak aku pakai sekarang kau tidak di jalan lagi kau bersamaku tidak ada yang marah kalau kau tidak memakai kerudung, kan? Nah, sungguh? Wah, senangnya. Penyihir memang baik hati. <crit Process foraret> <t six CLID ficarailing> Hei, Urmi carinya pelan-pelan. Berapa harus ku cari? Perhiasanku tidak ada, kak. Apa kau simpan di tempat yang lain? Aku ingat, kak. Aku simpan perhiasanku di sini. Aku masukkan ke dalam kantong merah. Tapi hilang kemana? Kak, mungkin perhiasanku sudah dicuri. Mana mungkin perhiasanmu hilang dari kamarmu sendiri? Tidak ada yang keluar masuk selain kau dan aku. Iya. Aku lakukan, aku benar-benar bosan menyuruhmu untuk memberikan baju kotor untuk dicuci oleh cagihan. Jadi, aku kemari. Ibu masuk kemari. Ibu, apa yang dia katakan? Apa yang dia lakukan? Tidak ada. Saat aku kembali setelah mengambil teh, aku lihat ibu berdiri di sini, mengumpulkan baju-baju kotorku. Dia marah. Katanya, aku harus memberikan baju kotor sejak pagi karena dia terpaksa ke kamarku. Untuk mengambil baju kotorku itu. Kau sudah mengerti? Selain dia mengambil baju kotormu, dia juga mengambil perhiasanmu. Apa? Berarti mencuri perhiasanku kak iya aku sangat mengenal ibuku Urmi aku yakin sekali kalau sekarang ini perhiasanmu sudah dijual oleh ibu Katakan berapa nilai semuanya Kau buru-buru sekali Mungkin sekitar 10-20 Aku hanya mendapat rp ribu rupiah 20 ribu? Kau harus senang Meskipun perhiasannya hanya dihitung sebesar 20 ribu Apa maksudmu pak? Harganya ratusan ribu rupiah Periksa sekali lagi Harganya ratusan ribu? Iya benar hey, Asal kau tahu saja ini perhiasan imitasi Kau pembohong Hah? Kau mau menipuku Wah Kau ini berani sekali ya Suami dan putramu di penjara Atas pelenyapan, penipuan Dan berbagai kejahatan lain Tapi kau malah menuduhku Dengar Jangan bicara macam-macam tentang suamiku Paham? Oh iya Menurutmu dia harus dihormati semua orang di desa ini mencerca suamimu itu Kau rusak nama baik desa ini Kau malah sok menasehati Bawa pergi perhiasannya Sini. Bawa. berikan padaku Ya sudah, cepat pergi Kau pikir ini perhiasan imitasi? Awas kau ya, lihat saja nanti Kau menjual perhiasan imitasi huh. Saat ini ibu pasti tahu Kalau perhiasanku itu imitasi Harganya bahkan tidak sampai 100 rupiah Maksudnya semuanya imitasi? Iya, semuanya perhiasan imitasi, kak. Apa kau ingat? Waktu itu ibu ke kamarmu untuk minta uang. Tapi kau menolaknya. Dari gerak-geriknya, dia pasti sudah merencanakan sesuatu. Maka ku titipkan semua perhiasan asliku padamu. Karena pasti aman di tanganmu. Berarti ibu... Buat kejahatan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kak, dia, dia, dia, dia sudah mencuri. Dia harus menerima hukumannya, dan kita berdua akan memberikan dia pelajaran. Caranya, Kak.